Gak lali di subscribe, kayak kampok subscribe tak wancel rahimun. Ayo subscribe kak, ke... awas kak subscribe yuk. I see you. I see you. Halo teman-teman, boleh lagi bersama aku Rio Satrio di channel Rio Satrio. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, nggak eh. eh. eh. guys, maksudnya. Halo guys, welcome back to me Satrio Prasewan dari channel Rio Satrio guys. Alright di video kali ini aku mau bikin sebuah sesuatu experience, sesuatu eksperimen ya buatan dari tangan gua sendiri. Lebih dikenal gini ya, ini minuman yang gua atur sendiri gitu loh, buatan gua sendiri dan aku pengen gimana sih rasanya gitu loh, ingin tahu rasanya gimana, oke? Okay? Dan aku mau mencampurkan sesuatu yang belum ada di Indonesia sekarang, belum ada di Indonesia, bro. Really? Coba kalian bayangkan, ya. Lo minuman yang panisas segini lo campur yang gak sesuai lah. Lo campur. Nah, bagaimana pada satu? Dan bagaimana kelihatannya? Kayak ini gak masuk akal gitu, lo. Tapi di konten ini gue bikin secara masuk akal, ya. Maksudnya dari yang nggak masuk akal bisa gue bikin jadi masuk akal. Oh, gue gila tuh. Ah, lu gila gua Gila Huk. Huk. Tuman. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, gue mau mencampurkan yaitu Coca-Cola dan teh. Coba hmm, ya sih? Teh dan Coca-Cola dipadukan, ya, dicampur. Hmm, rasanya gimana ya? gue juga agak bingung oke okay? yaudah jangan lupa sebelum aku mencampurkan ini semua alangkah baiknya kalian subscribe channel di bawah ini ya ada tombol subscribe nya di sebelah kanan kalian oke okay? jangan lupa lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi bahwasanya aku bikin konten ini kapan intinya kayak gitu ya oke okay? jangan lupa like dan share video ini ke semua teman teman kalian dan komen sebanyak-banyaknya oke okay? Aku tunggu komenan dari kalian. Komenan dari kalian itu memberikan semangat bagiku untuk terus bikin konten untuk mengisi hibur -hibur. hiburan kalian. Oke. Langsung aja kita mulai tanpa basa-basi banyak cincong ya. Gua masuk ke dalam. Wow, udah gue, oke okay, siap saudanya. No no Oke. No, no, no, no, no. Oke okay. okay, untuk kola sudah gua ini ya. Udah gua buka, sekarang tinggal tehnya Ini tehnya masih sedikit Gua inginnya secara realnya gimana ini Oke, okay, kita mulai Yap Gua campurkan ke soda okay, Eh kok soda sih Gua soda campurkan ke teh Nah Oke okay, gua coba Iya yeah. Masukkan Wuuuhuuuuuuu wow. Tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh Sodanya. tuh tuh tuh tuh, tuh gua aduk-aduk sedikit diaduk-aduk aduk diaduk-aduk aduk diaduk-aduk aduk, aduk diaduk-aduk aduk, aduk, aduk, diaduk, aduk, aduk sudah jadi dan sekarang kita akan mulai experience nya oke okay, aku minum sekarang Bismillahirrahmanirrahim Eh, what? Seriusan? Serius loh? oke gini-gini guys, gue nggak tahu apa ya bisa menjabarkan ini penilaian gue ya. Tapi kalau segi rasa dari lidah gue sendiri ya, ini enak banget. Gue nggak bisa bayangin deh. Gue kiranya ini teh sama kola-kola gak bakal menyatu, gak bakalan bikin apa ya lidah enak gitu loh. Eh ternyata enak cok, sumpah. Lo harus nyoba ini ya. Lo terserah lo nggak? Gue gila terserah Tapi enak banget, sumpah, -sumpah. Oh, manis. Tapi rasanya enak cok, sumpah. Kalian coba dulu deh. Oke kesimpulannya, bahwasannya ini ya garis besarnya kalau jamur campur dengan teh, menyatu, fix kalau kalian mau minum kayak gini serah, ya. Tapi menurut penilaian gue, ya ini enak banget, serius coba enak kalau kalian ingin coba silahkan coba aja oke okay? ya thank you sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tinggalkan komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa dukung terus channel Rio Satrio ya, guys ya oke okay? dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya terus like-nya oke okay? Dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Aku minta komentar dari kalian untuk besok kalian mau minta eksperimen apa? E, mungkin pencampuran antara susu campur dengan kopi atau ya pokoknya bahan-bahan minuman yang sekiranya pemikiran kalian itu ingin diulas gitulah. Kayak ini kopi dicampur dengan teh rasanya gimana ya? Ini kok kalau, kalau kalau dicampur dengan Sprite ini rasanya gimana ya? Kalian cukup tinggalkan komennya di bawah ini ya, oke? Okay? Di bawah. Kalian cukup tinggal komen aja, oke. Okay? Jangan lupa subscribe, ya. Oke, okay. gue Satria Prasetyawan. Oke, okay, oke, mulu deh. Yaudah, gue Satria Prasetyawan pamit undur diri. See you next time. Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.